Inilah detik-detik bus Remblong dan Masuk Jurang, di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal, pada Minggu, 7 Mei 2023, bus tersebut mengangkut rombongan wisatawan dari Tangerang Selatan. Namun, saat hendak tiba di lokasi, bus diduga mengalami Remblong, teriakan terdengar saat bus itu melaju kencang, kemudian akhirnya Masuk Jurang yang di bawahnya terdapat sungai, sejumlah warga kemudian turun masuk ke sungai mengevakuasi sejumlah penumpang di dalam bus tersebut. Duta wisata wow. Laka lantas mohon untuk Rekan-rekan uh, PMI Atau uh, Relawan yang lain uh, Mohon bantuannya untuk Di Gucci. Ada laka bus jatuh